Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini akan mereview paket piston NPP. Di sini ada tiga jenis piston NPP, tapi berbeda-beda. Anehnya di sini ini NPP ya, tidak ada di tulisan Maduin dari mana. Dan yang ini ada Maduin Prancis. Dan di sini maduin Taiwan kualitas sama, kalau satu produk Win sama. Ini oversize 125, 150, dan di sini 200 ya bosku kita akan mencoba dengan Oversize 200 karena penasaran ya gimana ke mesin ke efek ke mesin bagus atau enggaknya juga belum tahu atau tambah loyo atau tambah tenaga juga belum tahu kita akan lanjut di video selanjutnya dan 125 mungkin ya. juga hancur hancur ini efek kurang oli dan yang ini masih oli sampingnya kalau iritan jadi hancur ini kelemahannya kalau di mesin Satria itu ya bagiannya sini ini sama sini ini lagi bagian sininya ini ya mungkin ini ya masih baru saya akan mereviewnya saya juga enggak tahu ini kenapa tip 1 Pak satu merek tapi beda negara kalau suatu so enggaknya juga belum tahu punya NPV juga NPV, NPV. ini kualitasnya sih bagus enggak terlalu ya begini enggak terlalu ringan enggak terlalu berat juga bila beli paket dan DP dapat piring coba ini anjing bisa nama as kristalnya ya kemudian sih kalau bisa kalau duit batag ya jangan terlalu nanti seperti ini mulainya atau hemat. Ya, jadinya beginilah hasilnya. Hancur pistonnya. Dan di sini anaknya, di sini tidak ditulis dari negara mana. Padahal sama produk ini juga PP tapi ini made in Prancis. Dan di sini made in Taiwan di sini tidak ada ya begini ya, Bu. kita tunggu video pemasangannya di video selanjutnya saksikan terus dan jangan lupa subscribe terima kasih bosku